Hello everyone, welcome to Maxwatch again Nah, kali ini saya akan melakukan video unboxing di salah satu brand uh, Swiss yang cukup banyak penggemarnya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah brand dari Tissot. Dan sebetulnya, nih uh, yang mau saya unboxing kali ini adalah salah satu tipe yang cukup uh, banyak penggemarnya dan mungkin sudah ditunggu uh, penggemarnya ya oke okay. apa itu oke okay, langsung aja ya kita open dulu case-nya. yang sebetulnya mungkin kalian udah familiar ya dengan uh, bentuk box tiso ya tapi mungkin banyak yang belum uh, menyadari ya bahwa di uh, box tisu ini terdapat pouch ya. Jadi buat kalian-kalian yang uh, suka membawa jam tangan lebih dari satu, pouch ini bisa digunakan untuk mengantongi jam tangan kalian. Ya. Terdapat di bawah penutup boxnya. Well, langsung aja. Well, ini dia. Ini adalah salah satu yang cukup ditunggu. Uh, mungkin semenjak dari tahun lalu, ya, kalau nggak salah, atau mungkin lebih. Kalau well, saya belum sempat ngitung, tapi yang uh, semenjak jam ini pertama kali rilis dan sempat ada, namun sempat menghilang beberapa waktu, dan udah banyak sekali penggemarnya yang menanyakan, "Kali ini sudah ready kembali, ya?" dia sudah muncul kembali ini adalah Tissot Seastar 1000 yang terbaru ya Oke Wow setelah di open ternyata lebih bagus dari dugaan saya sih berbeda sekali dengan uh, Tissot Seastar 1000 yang uh, sebelumnya ya yang desainnya cukup uh, lebih terlihat sporty kali ini Walaupun masih dengan spesifikasi diver, tapi T-shirt ini uh, lebih memiliki uh, style yang lebih elegan ya. Bahkan kalau saya bilang ini lebih cocok untuk daily bitter atau bahkan untuk casual atau semi formal wear ya. Oke, okay, langsung aja ya. Uh, pertama kali dilihat wah jam ini cukup memukau sekali ya untuk case diameternya nah, ini uh, buat yang suka jam yang nggak terlalu besar mungkin kalian akan senang atau mungkin yang e, memiliki pergelangan sedang jam ini memiliki diameter kurang lebih 43 mm nih jadi e, ini adalah jam untuk sekarang ini jam berdiameter cukup sedang ya nggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil dan untuk ukuran diver ini udah pas banget bisa seperti itu ya dan untuk ketebalannya sendiri dia memiliki ketebalan hanya 12,7 mm ya Dan untuk uh, bahannya sendiri Bahan dari jam ini terbuat dari stainless steel Dengan stainless steel jenis 316L ya dan ini sangat terlihat mewah sekali karena pada kaca sudah terbuat dari sapphire glass atau sapphire crystal glass. Sedangkan pada bezel ini sudah terbuat dari bahan seramik atau mungkin orang sebutnya biasanya dengan keramik ya. Masih terdapat dengan eh, terdapat lumipip di pada bezel. Ini adalah atribut wajib bagi semua jam diver ya dan ini one directional bezel. Pada movement untuk Tissot Star 1000 ini, dia memiliki movement Power Matic 80 dengan kaliber Powermatic 80 triple 1 ya Kenapa disebut Power Matic 80? Karena jam ini jika power reserve-nya terisi penuh Dia akan bertahan hidup estimasinya ya up to 80 jam ke depan Jadi mungkin udah lebih dari dua uh, hari ya dan jam ini sebetulnya cukup enak dipandang ya, cukup ergonomis selain diameternya yang pas. Dari segi dayalnya juga uh, pas ya komposisinya. Untuk uh, pada di atas marker jam 6 ini terdapat uh, tanggal. Jadi tidak mengganggu marker yang lain. Tulisan T-show beserta tulisan C-Star PowerMatic 80-nya juga pada posisi yang pas jadi tidak mengganggu fungsi pada jam dan lebih mudah dibaca jarumnya cukup uh, besar jadi lebih visible ya atau mungkin lebih gampang dibaca dan markernya juga tidak terganggu oleh marker-marker yang lain atau mungkin fitur-fitur yang lain jadinya cukup ergonomis sekali nah untuk uh, varian pada strap yang saya unboxing ini memiliki strap rubber silikon rubber dengan khas logo T pada strapnya pada back case mari kita lihat nah berbeda dengan si star 1000 yang quartz chronograph untuk uh, si star 1000 Powermatic 80 ini, backcase-nya adalah exhibition, ya, atau clear backcase. Jadi, kalian bisa langsung melihat uh, movement jam ini, ya. Enak sekali sih buat dinikmatin, keren banget untuk finishingnya. Beberapa bagian di finishing dengan matte finishing, tapi ada beberapa bagian dengan polish finishing, jadi lebih terlihat uh, mewah, ya, atau mengkilat pada crown juga terdapat logo T atau T Show. Untuk harga dengan spek seperti ini bisa langsung dicek di website kita di jamtangan.com. Oh ya, tapi ini mungkin yang sedikit uh, PR ya atau mungkin homework buat kalian yang suka uh, gonta-ganti strap. Tissot Sisters 1000 Powermatic 80 ini memiliki lak yang ukuran lak yang ganjil ya yaitu 21 mm well sebetulnya sih nggak cukup uh, susah ya mungkin antara kalau mau fit bener mungkin kalian harus uh, mencari yang uh, 21 mm atau mungkin bisa pesan custom ya biasanya buat yang suka uh, mengganti strap atau mungkin kalau mau gampang 22 mm tapi butuh apa ya, butuh kerja keras sedikit untuk di fitting ke 21 mm ya atau mungkin 20 mm juga bisa walaupun mungkin ada gap sedikit oke okay, untuk si Star 1000 ini ee, sebetulnya untuk yang baru datang ini memiliki tiga varian salah satunya ini yang saya pegang dengan rubber strap dengan warna full black nah untuk berikutnya masih dengan warna hitam dengan case berwarna original stainless steel, nah ini lebih terkesan casual dan lebih cocok untuk daily beater Kalau yang hitam tadi lebih terkesan elegance dan tactical. Oh ya, yeah. ini strapnya juga uh, memiliki perbedaan. Kalau yang tadi strapnya terbuat dari rubber, kalau yang ini strapnya uh, apa ini ya? Filnya seperti uh, nilon ya, nilon atau kanvas. Pada bagian belakangnya ini kalau saya lihat speknya terbuat dari sintetik ya. Laknya masih tetap di lak yang sama 21 mm. Namun untuk pengunci pada strap ini berbentuk butterfly. Butterfly kelas bukan buckle. Untuk spek yang lain masih tetap sama dengan keramik bezel dan kaca sapphire crystal dan untuk varian yang terakhir oh ini sebutannya banyak yang sebut ini ada yang menyebut uh, white pearl atau mungkin ada yang menyebut silver dial karena efek sunburstnya atau mungkin bisa disebut white sunburst tapi yang pasti ini uh, lebih condong ke warna putih ya putih sunburst dengan strap full stainless steel masih diukaran yang sama lug 21mm buat kalian yang mungkin uh, butuh jam sporty tapi terkesan versatile ya mungkin sporty namun bisa dipakai untuk semi formal jam ini lebih cocok karena memiliki strap stainless steel dengan desain uh, silver atau putih sunburst atau white sunburst yang elegan dipadukan dengan keramik bezel berwarna hitam ini perpaduan yang elegan sekali Dan kalau ganti strap ini sebetulnya cukup indah jika dipadukan dengan uh, strap berbahan leather Oke okay, untuk uh, pembelian jam ini mungkin bisa langsung klik link website kita Dan langsung per sebelum jam ini hilang dari pasaran Oke sekian unboxing kali ini Sampai jumpa di video unboxing berikutnya Terima kasih